Okay. adalah Pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah. Aku telah memilih jalan hidupku. Pengkhianatan yeah! memiliki terlalu banyak wajah. Kembang adalah All right. Pemimpin sejati telah kembali ke padang gurun. Kegelapan menguasai kegelapan Adalah sahabatku sekarang Your team Pengkhianatan memberiku pelajaran yang berharga Semua saudaraku telah mati. 好 is not ready.